Assalamualaikum, Warahmatullah Wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين أما بعد Al-Mukarramun Wal-Muhtaramun Para Habaib Para Asasif Para guru-guru agama Yang ulu hormati sekalian Wabil khusus Guru Abdul Majid Ada tahu Juga kepada guru Juga kepada guru-guru yang lain Para syekh-masyaih-masyaih yang lain, yang tidak bisa untuk sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, ulun kepada pihak sederhana. Yang juga ulun hormati, Pembakal bawahan pasar Bapak Mulyadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan beliau amanah, Siddiq, fatwana, dan tabligh sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga ulon hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang lain RT-RT dan panitia acara peringatan Isra dan mi'rajnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul Daripada guru kita Syekh Ehyad Zaini bin Abdul Ghani Al -Banjari. Juga kepada seluruh hadirin hadirat yang lain yang tidak bisa ulang seluruhkan satu persatu. Alhamdulillah, puja, puji, dan syukur kita haturkan kehadirat Allah taala. Yang mana pada malam hari ini Allah Taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di malam yang penuh dengan kemuliaan. Di tempat yang penuh dengan keberkahan Di waktu yang sangat mulia Kita berkumpul di tempat ini Berkumpul di langgar ini Di langgar darul falah Kita memang termasuk orang-orang yang falah Yaitu orang-orang falah Orang-orang yang beruntung Kenapa kita beruntung? Karena kita berkumpul di tempat ini Ada karena berkahnya daripada berkah Rasul Sallallahu Tanpa Rasulullah Tanpa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin kita berkumpul Malam ini di tempat ini. Oleh karena itulah Kita pada malam hari ini Memperingati Isra dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj Ini dua kejadian Isra dan Mi'raj yang terjadi dalam satu malam yang mana kata ulama terjadinya menurut pendapat yang paling masyhur terjadi pada malam 27 Raja Isra artinya orang diperjalankan di waktu malam Isra, namanya. Sarai saray itu lailan Aku berjalan di malam hari. Isra. Kalau kalimatnya Isra. Itu khusus perjalanan di waktu malam. Kalau Mi'raj itu tangga. Me'arat namanya. Makanya Rasulullah SAW Mi'raj Maksudnya naik. Melalui tangga. Tangga yang bukan tangga seperti yang kita lihat. Namun tangganya Allah untuk menuju kepada langit. Satu dan tujuh. Itu namanya Mi'raj. Kejadian Isra diabadikan dalam Al Qur'an yaitu asra bi minal haram ila Kalau kejadian Muharad itu di Surah Najm. Kita hadir di tempat ini pada malam hari ini tidak ada maksud dan tujuan lain selain Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita hadir di tempat ini Karena ingin mengambil pelajaran Mengambil ibrah Mengambil hikmah Daripada kejadian Isra dan Mi'raj. Apa pelajarannya Apa pesannya Apa tujuan Rasulullah SAW di Isra dan Mi'arat Kenapa jadi Rasulullah Di Isra dan Mi'arat Kenapa? Kenapa jadi Rasulullah S.A.W. di Isra dan Mi'rajkan? Menurut Dr. Syekh Al-Alim Al-Fadil Sa'id Ramadhan al buti di dalam kitab beliau yang bernama Fiqh Beliau menjelaskan bahwasanya tujuan Nabi kita Muhammad S.A.W. di Isra dan Mi'rajkan Termaktub di dalam ayat isra Yaitu Li min ayatina. Allah ingin menampilkan Lawan Nabi Muhammad Di antara Kebesaran-kebesaran Allah Bahasa kitanya Bahasa kitanya Allah nak mengungkayakan nah lawan Muhammad Nah Muhammad kebesaran unda Nah Muhammad ke keagungan unda Nah Muhammad nyawa nak melihat Kayak apa kebesaran unda supaya apa supaya nabi kita Muhammad linsab ditakbihah supaya hati nabi ketika melihat langsung ketika melihat langsung ketika merenungi langsung hati nabi tambah yakin iman nabi tambah kuat makanya kita nih melihat langsung lawan gak ada pernah melihat tuh beda kita melihat langsung lawan dengar kabar aja kawan megisah di sana ada ular aja. 5 meter misalnya Kita percaya orang mengisah Tapi kalau melihat, biasanya Kalau sudah melihat, oh bujuran, Dasar bujur 5 meter Itu namanya perbedaan Antara yang melihat dengan melihat Allah Ta'ala ingin menampilkan Ingin memperlihatkan lawan Nabi Muhammad Mu'jizat dan kebesaran Allah Supaya apa? Supaya hati Nabi tambah kuat Makanya malam itu Malam ni'rad itu Rasulullah melihat surga Rasulullah melihat neraka Rasulullah melihat aras Rasulullah melihat sidratul muntaha Rasulullah melihat nabi-nabi Rasulullah melihat orang yang diajak Orang yang dapat nikmat Rasulullah melihat jin ifrit Rasulullah melihat burak Rasulullah melihat berbagai macam kebesaran Allah Supaya hati Rasulullah tambah kuat, Imannya tambah mantap. Ini sama dengan cerita Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu jauh berapa ribu tahun hidup sebelum Nabi kita Muhammad. Nabi Musa ini hidup di zamannya Firaun. Nah, Firaun ini raja yang zalim, raja yang zalim, zalim Afir zalim ulang Kalau bahasa kita otoriter, dikit dikit bunuh. Jadi Firaun ini selain hebat secara politik hebat secara sihir kanan kiri beliau ini banyak penyihir-penyihir bahkan penyihir-penyihirnya bisa memainkan ular ke kanan ularnya ke kanan menurut jadi penyihir-penyihir Fir'aun ini mahapak lawan Nabi Musa Nabi Musa ini kemana-mana pakai tongkat Lalu, guru orang penyihir ini bertanya, "Wah, matir kebiang ini, kaya Musa ini diabadikan dalam Al-Quran." Jadi, apa Musa? Hei, Musa, apa di tangan kanan kamu tuh? Kan? Kemana-mana, betul, -betul Pak. Terus, padahal tahu wajah, betah pun ini daripada aja. Mahapa, Nah, kami harap memainkan ular. Ikam, apa kemana-mana, betul, Pak? Betul, Pak, kemana-mana. Ternyata, kalau saya ngadain Musa, Munada, maaf lah. Ini ada kesamaan nama aja Lalu Jinnabim Musa Kala lah hayhiya asaya Ata waqa'u alaiha Wa ahasyubiha Waliyafiha ma'aribu ukhra Tongkat ini Tongkatku Ini Jinnabim Musa aku pakai Gasan berjalan Aku pakai gasan memukul binatang ternakku Dan aku pakai untuk keperluan-keperluan Yang lain Apa adanya Jinnabim Musa lupandir karena Nabi itu pasti jujur Kalau bisa orang-orang Allah Ta'ala mendengar Kasihnya, Kalimullah Orang Nasidin sayangi Nabi dan Rasul dihapaki penyihir Apa kata Allah? Fa'alkih hey ya Musa eh Musa tongkat ikan itu lempar Di hadapan penyihir Nabi Musa kata tahu Desa Apa dilempar? Apa tujuannya dilempar? Pokoknya Allah Ta'ala menyuruh Bila Allah Ta'ala menyuruh itu jangan banyak tanya lagi Bila Tuhan kami menyuruh jangan betak pornap apa, apa lagi, apa, supaya apa? Tuhanlah Akhirnya paal al dilempar oleh Nabi Musa di hadapan para penyihir, Pak Idahiahaya ya tuntas Tiba-tiba tongkat tersebut menjadi ular yang besar, berjalan dimakaninya ular-ular penyihir tadi dimakaninya habis masih seleranya. Kenapa Allah Taala mengungkaikan mujizat itu? Kenapa Allah Taala itu Keagungan itu Supaya hati Nabi Musa Kada sakit Imannya tambah kuat Supaya siap menghadapi Fir'aun Makanya sesudah itu Beberapa ayat kemudian Apa kata Allah <supaya variability> <supaya> <supaya> Hai Musa hati kam sudah kuat Hai hey Musa iman kam sudah kokoh Berangkat di kam temui Fir'aun Karena sesungguhnya Fir'aun adalah pemimpin yang muslim nah, Apa hikmahnya dari dua cerita Limur dan dan Muamatil ini katanya. Apa pesannya? Gasan kita yang nah hadir, gasan ulun, kesetiaan seberataan. Pesannya adalah bahwasanya kita itu kalau hendak hidup di dunia, Ujar Ibnu Arabi di dalam kitab kitab Isro' Maqamul asro' Isra itu gambaran hidup di dunia. Kita nih hidup di dunia tuh ya gambaran ini Perjalanan Makkah Ke Baitul Maknis Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Itu gambaran hidup di dunia Mi'rat ke atas Itu gambaran kita mati Rasulullah Tujuan diisrokan Israqan Yahu Hati sini, Iman sini. Kita hidup di dunia Modal utamanya Berisi iman makuah. Jadi modal utamanya Lain duit Lain pangkat Lain harta lain tahta apalagi wanita Model utamanya iman yang kuat iman, iman yang kokoh kenapa jadi iman contohnya aja biar bila iman yang ada kita bila iman yang kita rawat kita hendak berangkat berusaha hendak begawi hendak mencari hendak mencari duit hendak mencari materi sebelum begawi itu coba kita biasakan nih orang sudah mengamalkan dan terbukti nyaman bahagia sebelum kita bergawi itu kita mengheningkan cipta sekuma jangan pas upacara jangan mengheningkan cipta kita ini bila upacara mengheningkan cipta Kalau Jawa kita mengheningkan ciptanya tafakur sekuma lihat iman kita sebelum berangkat berusaha lihat iman kita kita ini ampun siapa Allah yang kita cari ampun siapa yang kita datangi, amal siapa? Hasil yang kita dapat, amal siapa? Kita kulit ke mana? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat jiperniulusan. Apapun hasil yang kita dapat, banyak yang ada sombong. Sedikit dari sedikit hati. Itu iman. Itu iman namanya. Seluruh aktivitas, seluruh gauian kita, kalau pakai iman bahagia. Dan nilai iman ini yang kita tanamkan di dada anak-anak kita sebaiknya Anak kita ini kita tanam akan iman Dari lagi halus kita suruhnya mengaji Dari lagi halus suruhnya menghafal namanya sifat 20 Biarnya kan ada paham, ada apa -apa. suruh dulu Makanya urun ngebahari, ingat lagi halus Bila sekolah di Darussalam itu Pasti membaca akidatul awam Abda bismillahirrahmani warrahim wabirrahimi da'il ihsan diiman isinya. Sifat 20 isinya sifat wajib, sifat mustahil, iman. Kenapa anak kita ini karena bila kita tanamkan iman dari lagi halus? Makanya ujar Nabi kullu mauludi min yulalu halal fitrah Fa'abawahu abaawa huwa walidini au yunaseruni Kekanak-kanan belum balik ini masih fitrah bersih. Tergantung orang tuanya, tergantung lingkungannya, tergantung orang di sekitarnya. Anak ini diarahkan ke mana? Ditanamkan imankah? Ditanamkan kamu nafikan nggak? Atau makusubillah ditanamkan kekafiran nggak? Kalau kita tanamkan keimanan anak kita dari lagi halus. Iya kayaknya bila sudah ganan, sudah dewasa, abg, dewasa, hidup di mana aja sekolah di mana aja biar terpisah lawan kita kita kada bagaimana lagi kenapa ini sudah ada iman Allah kita ini orang tua kita ini kuitan hanya bisa mengawasi cuma pakai mata telinga penciuman sudah coba- bentar ngaling-aling kita terhalang kainnya melihatlah lagi kita terhalat kainnya lah ke sebelah sana melihatlah lagi Tahalat dinding kada melihat lagi sudah itu pengetahuan kita 100 meter kita mendengarlah suara lagi kada mendengar lagi itu pengetahuan kita tapi kalau kita anak kita kita tanamkan iman di mana aja ini hidup di ia bergaul bergaul lawan orang nakal kayak pajak karena terpengaruh bergaul lawan orang yang, maaf orang yang hidupnya bebas kayak pajak, karena terpengaruh kenapa inya ingat innahu Sami'un basir Allah Taala maha melihat Allah Taala maha mendengar kalau ini surah di dalam hatinya Allah Taala melihat Allah Taala mendengar di mana aja hidup kada takutan tak kumpul dengan siapa aja menggawi maksiat kada takutan lawan polisi kada takutan lawan pembakal kada takutan lawan warga kampung anak maksiat siapa oh Allah Taala melihat di aku Allah Ta'ala menikmati aku, Allah Ta'ala mengawasi aku, Allah Ta'ala me memperhatikan aku, aku takutan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keimanan, ini modalnya. Ke? Makanya, ujar Rasulullah, Sodaqa Rasulullah Rasulullah benar ucapan Nabi kita Muhammad, apa kata Nabi?" Laki-laki ini, Al laki ini, Laki-laki Bukanlah orang yang kaya raya itu ketika dia banyak berisi materi lain Banyak berisi harta pastika bahagia lain Pastika orang yang banyak berisi harta sugih hatinya belum tentu Tapi orang yang paling sugih itu orang yang bisa memainkan iman di hatinya. Orang yang paling bisa menjaga hatinya Orang yang bisa memutarbalikan hatinya itu orang paling sugih Biar kali terlihat di mata orang, pina sakit tapi hatinya nyaman, bahagia, karuan guring Pian jangan pian kira orang namanya isi duit miliaran rupiah, beisi mobil puluhan buah, beisi pesawat ratusan buah, gambarnya, gambarnya benernya pesawat, belum tentu orang masuk itu guringnya, jana, belum tentu guringnya nyenyak, belum tentunya nyaman hatinya. Kalau disifat hatinya masih hukum dunianya tinggi Ada nyaman masyarakat Ini imam Nah ini yang diajarkan oleh Rasul di Isra. Makanya Rasulullah itu sebelum Isra, Dada sirin dibelah dulu Dibawa oleh malaikat Jibril Ke samping sumur zamzam Dibelah dada Rasulullah Diambil jantung Rasulullah Diambil yang namanya Havzu syaitan Apa itu Havzu syaitan Havzul syaitan ini bahasa kitanya Kamarnya setan manusia, jin, nabi, rasul, wali, apalagi kita yang awam nih, wali, ada kita nih wali ya, anak-anak jadi walut, jadi wali kata wali anak balon beb ini jadi walut barang. Berataan kita ini diisi namanya halus setan lihat ini. Apa itu halus setan? Halus setan itu kamar setan. Tuhan menciptakan di dada kita di kamar setan. Tapi beda, kamar setan kita Namun no? kamar setan Rasulullah Ujar Al-Habib as Muhammad bin Alwi Al-Maliki Ini gurunya, guru Ulun diisi guru, mengambil sanat dengan Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidarus Malang. Ulun mengambil ma sanat, presiden. Guru Sidin Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Di dalam kitab Sidin Wahuwa bin Ufuqil A'la Dijelaskan di kitab sana apa perbedaannya kamar setan kita dengan kamar setannya Rasulullah? Kamar setan Rasulullah itu di dalam hati ini. Kalau setan masuk ke dalam kamar setan yang ada di dalam dada Rasulullah, maka setan itu dapat rahmat. Kenapa? Karena <tik> wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seikuan Rasulullah rahmat. Apa aja yang disandarkan no? Rasulullah mulia? Kita di umat Rasulullah, padahal pendudian Penduluan umatnya Nabi Nuh Penduluan umatnya Nabi Musa Itu umat pendudian, pembungsunya Tapi ketika menjadi umat Nabi Muhammad Apa? Kuntum khaira umatin ukhrijat binnas Kalian umat yang baik Kitab, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Suhub Disandarkan lawan Nabi yang lain Mulia juga Tapi ketika Al-Quran disandarkan menjadi kitabnya Nabi Muhammad Menjadi kitab yang paling mulia jadi, jadi apapun yang disandarkan lawan Nabi Muhammad itu jadi mulia Sampai kamar setan yang didadasi dendam Iblis masuk ke situ Iblis masuk ke kamar setan situ Iblis dapat rahmat Kenapa jadi dia ambil kamar setannya Jika pengbiar aja jen. Nyaman setan banyak yang mukmin Nyaman banyak setan yang berislam Penyaman banyak setan yang taubat Nah, ujar Habib Muhammad, diambil kamar setan di dada Rasulullah supaya la ya baqa ahadun minallah. Supaya tidak ada satupun daripada setan-setan lagi yang dapat rahmat. Nah, itu diambil. Diambil kamar setan supaya ada lagi kalau setan mendapat rahmat. Coba kamar setan kita. Dibiarkan masuknya, imba dibiarkan. Begini, ini dalam kamar, Mbak Anak, Becucu. Beisi rumah, Beisi langgar, hmm, Setannya bisa langgar, seharanya Mada kan acara Islam erat juga Dibiarkan, di kampung, Kalakuan, Ia benar si Ia benar Iblis, ya. kenapa? Di hati kita baharaguan, Kita biarkan iblis tadi di sini. Kita haragunya Karena pernah kita pedulikan Ini kita kena merasa Kenapa jadi kita biarkan Ada tiga kata para ulama Ujar al-syeikh al al Siapa itu? Di dalam kitab tersebut Di dalam iqazul di imam syarah ini Ibni atau dijelaskan Ada tiga cara Supaya kita bisa mengusir setan-setan yang -setan, nah Ada di hati kita tiga cara tiga tips pertama memang hal caranya nih satu kita hadir di majelis ilmu rancak-rancak hadir di majelis ilmu di mana ada pengajian guru siapa hadir siapa sedang untuk melebur iblis yang kedua solawatan majelis solawat hadir di majelis maulid maulid apa habshi kah al azab di baika Abdya ulamnya Hadir orang salawatan, ada Habib Syekh misalnya datang, datangi salawatan. Ada zikiran, berzikir. La ilaha illallah. Ada La ilaha. Hadir. Itu makanya Allah Hati ini makanannya zikir, salawat, orang menuntut ilmu. mau ilmu. Itu nih. iblis di hati. Makanya Ujar Habib Abdullah Al haddad di dalam kitab Sidin Jasad kita nih kita berisi jasad, kita berisi tumbuh. kada makan 30 hari kira-kira mati ada? Mati gini kan. coba kan tiga 30 hari kada makan. Jasad 30 hari kada makan bisa mati. Kenapa kita sanggup aja hati kita, roh kita kada pernah dimakan nih. Maka makanan roh nih ilmu. Maka makanan roh nih zikir. Maka makanan roh ini selawat. Kita ada peduli? Selawat dan kada tolak, zikiran kada tolak, majelis ilmu kada berangkat. Ini menjadi salam setan. Iya ini kamar setan kita hibah. Iya nang kelakuan bila hendak menggawei maksiat muda bila hendak menggawei taat ngali, hendak sembahyang toler, bangun subuh malam langgar kosong subuh. Berapa saat nih? Paling sesak, amun. Langgar ini berapa meter? amun kalau sampai subuh luar biasa. Kaya aja ulun koler berapa aja? Kolern tadi iblis tadi mau bisik di hati kita. Iblis tuh macam-macam caranya -macam mau bisik. Nah ini kita hadirin, hadir ke mana? hadir-hadir seperti ini, ini mengikis daripada iblis melihat hati, membersihkan iblis-iblis setan-setan yang ada di hati kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu empat kali dada sidin dibelah ketika dibawa asuhan Halimatus Sa'diyah, Sa ketika umur 10 tahun, ketika diangkat menjadi rasul dan ketika Isra. Ujar Ibnu Arabi di dalam kitab di, di dalam kitab sidin Kitabul Isra ila Kamil Asra itu empat kali dibelahnya ada hikmahnya. Kenapa? Ini menghilangkan unsur duniawi di dalam hati Rasulullah unsur duniawi ini empat ya ada mau pisah dari empatnya apa unsur duniawi unsur tanah unsur banyu, unsur api, unsur angin Tuh, ada mau lepas dari empatnya. Nah, apa aja pian apa aja pasti kembalinya ke empatnya. nih itu diambil dari dari, dari dari rasulullah makanya rasulullah itu zuhud azhadun nas azhadun nas paling zuhud manusia auraun nas paling warok manusia Rasulullah itu sugih Jangan pian kira Rasulullah itu miskin Sugih benar Tapi Rasulullah ketika meninggal masih ada pakaian perang Siddin Saking sugihnya Rasulullah kita, nih, kita ini biasanya mendengar hadis ini sepotong ya. Rasulullah kelaparan tiga hari gak ada makan ya. Kita kira Rasulullah ini fakir benar. Ada Rasulullah itu sugih Bukti sugih Siddin Ada dalam kitab Amwalun Nabi Wasallam. Ya, ada kitabnya di HP ini, di HP. kitab itu menjelaskan harta-hartanya Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh ulama-ulama apa saja harta Rasulullah, ternyata setelah dihitung, ulun menghitung baik kalkulator Rasulullah itu ketika wafat ada 11 bidang tanah yang Sidin wakopkan kepada Muslimin, Muslimah, satu bidang tanah itu. Berat harganya kurang lebih. Kalau ulun rupiah kan semalam itu, ulun tadinya ada gigit, ada di HP. Ulun rupiah kan satu tanah itu kurang lebih 40 miliar. Yang ini 40 miliar kali 11 berapa? 400 miliar lebih 500 miliar. Itu tanah wakab Rasulullah aja, ya, Bandung unta belum yang lain-lain Suginya Rasulullah Kenapa Rasulullah masih-masih ada makan Rasulullah kena makan Karena harta Si din zuhud takkan Si sedekahkan Rasulullah itu tiga hari Kena kau nyimpan harta Ada nyaman ya, si, din? si din sedekahkan Si berikan kor. Itu Rasulullah Makanya di hati gak ada lagi dunia Inilah pangkat yang diwariskan para wali Yang dibaca oleh Qori tadi La khaufun alaihim walahum ya'zanun Lahu amanu wa Lahu fil wa fil Makanya wali-wali itu lah walahum Mereka gak ada takutan lagi dengan apa yang akan terjadi, dengan apa yang sudah terjadi. Tuali. hatinya tadi, bersihnya itu. Kamu kita ya jauh benar lagi maqom maqom warok aja jauh, makam zuhud makinnya. Nah ini. Inilah kenapa Rasulullah SAW dibelah belasiden, dibersihi, diisi dengan iman Ilmu, hikmah, dan keimanan Itulah sir atau rahasia daripada Kenapa hati Rasulullah dibelah Iman supaya kuat, hati supaya bersih Jadi hati kita ini Kita bicara hati, karena kita sebenarnya diisi hati Dan hati kita ini rata-rata diget Menyata ulangnya nah. hmm. Jadi kita sama-sama kita bersihkan hati kita Penyakit hati kita ini memanglah kadang-kadang nyaman Apa aja penyakit hati? Takabur, sombong, sumah, ria, dengki, hikit, al -hikid, dengki Apalagi hubusuh roh, hubur dunia, cinta Apa namanya? Ujub, ujub, ujub bangga rasa bangga diri, hubusuh roh suka viral, hendak viral, nah, ini jamannya loh, gosurban gana-gana di video ini, kalau baca Quran kan lancar, penyakit hati ini olah kita katanya nyaman, apa aja penyakit hati tadi? Contoh, tuh, tuh. namanya penyakit hati yang olah katanya nyaman apa? Pahirian, pahar, pahirian lah, penyakit hati? Kita iri, kita dengki itu penyakit hati? Ulun betakun lompian lah. Orang nang iri yang dapat nikmat tuh yang iri, kah yang iri kah? Yang iri, yang ada kau buring mang siapa? Yang iri. Kita tuh iri lawan orang, kita dengki lawan orang. Kita nang kah? Kita nang iri nih yang ada kau buring. Mikirakan inya pulang nang bini jen, ya. bini dua kisahnya ya. <tuh> pulang I Itu penyakit. penyakit hati jadi penyakit hati itu tadi ada yang membawa kebahagiaan jaasan kita yang ada mulai kita sakit hati contoh pulang penyakit hati yang maulah sengsara apa? kita tuh ada ikhlas kita dibakamalan bak amal bakmal bersedekah bawa bawakop kita ada ikhlas kita namanya bahagia, kita namang sangsara, kenapa? ada contoh kita menjasai orang nah aku jasai misalkan siapa? nama pian siapa? rustan nah rustan misalnya ulum beri duit, ulum jasai dalam hati ulum, kan ikhlas lu Allah Ujar ulum dalam hati bila ini akan sukses, ulum berharap ini membalas ulum-ulum pas Rustan Ganal sukses jadi orang hebat ternyata kada tahu lagi loh ulon Karena belas jasa lagi sakit hati kira-kira kada sakit hati mau aja laluan luat iniatu bahari jika kada undak tuh jika kada undak jadi apakah sudah nah kita kada ikhlas kita nang kada nyaman nanti coba ujar arwah almarhum Kiai Haji bakas Bupati kita Kiai Haji Khalil Rohman bari bahari diajari residen Tiga ulia ujar residen Pas pengajian di Masjid Al-Karomah Mbak Ba'amal itu ajar, Iya benar, bahayalah di sungai Kenapa jadi bahayalah di sungai? Ingatlah lagi nyawa lawan tahinya orang larut kejar. Ada kabir, ingat akan tahi bocor orang seminggu nang lalu Ada lagi, itu pang Ba'amal kita Kaya Itu juga kita melakukan kebaikan Sudah pasrahkan nor Allah Alhamdulillah wa syukrulillah Inna wa inna ilaihi rajiun. Selesai ini penyakit hati, penyakit hati. Jadi penyakit hati ini nama mesti kita jaga. Nah ini inilah diantara makanya coba kita lihat ayatnya. Subhanalladzi asro bi 'abdi. Kata-katanya bi 'abdi, hamba. Bak, bak. Kenapa kadang Muhammad? Bak. Atau bir rasul, kadang di dalam Al-Qur'an itu Allah Ta'ala kalau menyebutkan Nabi Muhammad itu dengan kata-kata Rasul atau Nabi Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul Di ayat Isra' Allah Ta'ala pakai biabdi. Ini menunjukkan bahwa makam tertinggi orang Makam tertinggi manusia Makam tertinggi makhluk adalah ketika ini merasa jadi hamba Nah ini. Bila kita merasa jadi hamba, kita merasa jadi budaknya Allah, itu makam paling tinggi. Tapi kalau kita sombong, dunia rasa ampun kita, ilmu rasa ampun kita, harta rasa ampun kita, terkakui, terkakui ampun Allah Ta'ala, itu masa kita. Makanya dia abdi dengan hambanya, dengan obodiahnya, dengan rasa kehambaan yang tulus di dalam hati, itu maka paling tinggi. Hantak di apa ya Allah Ta'ala Bahasanya kan kayak itu Hamba tuh Hamba sahaya budak itu zaman bahari Wah ini kada lagi Bang budak sudah Budak itu kalau kita membaca Kitab-kitab fikih lah Kitab-kitab fikih klasik itu Kalau kita baca Budak itu Hasil usahanya Itu jasa ampunnya inya handak di Maaf Kalau bibinian Jariah itu Asalnya kada belaki aja Petuanannya boleh Mewatot Mewatot itu yang menggawi kita ya boleh, Hah? budak, hendak dijual boleh, hendak disandakan boleh, hendak dijadikan apa mahar boleh, hendak kawin maharnya budak boleh, itu budak. artinya kita ini makam nang paling tinggi ketika merasa ugudian, makanya ulun bingung, maaf lah kalau ada nanti singgung, kalau di Jepang kalau ada singgung, memang maksudnya menyinggung juga. Kita ngomong misal Ki Ulun namo. Aro. Takon surban nusurban boleh Lopot pun ikam jangan awak habiq jar. Kada lopot tepacung surban silimnya. Jar ulun biasanya menasihati pian hendak mengaji apa? Hendak mengaji ilmu ma'rifatkah? Hendak mengaji nur Muhammadkah? Hendak mengaji martabat tujuh? Boleh. Tapi ingat jangan sampai mengaku jadi Tuhan. Jangan sampai mengaku jadi Tuhan. Artinya, mengaji Nur Muhammad, mengaji Martabat tujuh mengaji ilmu-ilmu itu, kita makin rasa aja di hamba. Makin rajin ibadah kita. Makin rajin kita tunduk Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Biar kita kita membaca ilmu Ma'arifat. Biasa diskusi dengan kekawanan di lembaga dakwah NU. NO, dengan kekawanan di lembaga Bahsul Masail dengan kekawanan Toraiyah Muqtabaroh membahas martabat tujuh tujuan ilmu beritaan tuan Nur Muhammad martabat tujuh ilmu ma'rifat ma apalagi asmaoh sifatnya durun napis atau sifat dua puluh As'ari tujuannya Tujuannya supaya kita merasa jadi hamba itu tujuannya mengaji pinggiran kayak tujuannya itu kalau kita umpat nang beparaya sembah yang maaf apalagi betamat kenapa ya? Mas bayangnya? Bah aku nabila sama yangnya? Baka aku, aku napa nah. <laughs> <guluh> Jangan. Biar boleh mengaji, tapi semakin mengaji tinggi, semakin ilmunya tinggi, Nur Muhammad, mata Betuju dan sebagainya, semakin menjadi handak Makin khusyuk sembahyang makin merasa jadi makhluk, makin merasa kada beisi napa napa. Nang kali ini kita beisi, oh, rasa beisi Bila kita nih rasa beisi. Bila kita nih rasa ampunnya itu nang sakit hantak matinya sakit. Contohnya nih pulpen, maaf guru ngapain tarik ini. Nih pulpennya ampun ulun nih ya, lah. Padahal ampun guru. Tapi rasa rasa ampun ulun pulpen nih copian tarik. Tarik dia kencangin, enggak ada bapak. Ulun kita ada mengambil lain. Nah betarikan. Ulun merasa ampun ulun, padahal ampun guru. Itu juga hidup kita Harta kita Diri kita Apapun yang ada di diri kita Biar rasa ampun seorang sakit Tapi orang kita tuh jadi rasa-rasa paman parkir aja Apa paman parkir? kendaraan banyak, mobil banyak, tak kamu kurang Dibawa orang mulut silahkan Diambil orang silahkan Tepat dol Inilah Subhanallah Biabdihi Laylan minan masjidil haram Ilal masjidil aqsa Berangkat dari masjidil haram Menuju masjidil aqsa Pakai burak Rasulullah berangkat Bicara burak Setengah jam pulang ya? Berangkat Rasulullah melihat macam-macam Rasulullah melihat diantaranya Ajab-ajab yang sangat pedih Di antara ajab-ajab tersebut Rasulullah melihat ada orang-orang Yang kepalanya dihancurkan Pakai batu. Hancur kepala Kembali sempurna Hancur pulang Sempurna pulang Berulang-ulang seterusnya Lalu Rasulullah bertanya Man Siapa mereka itu? Ya Jibril Man Siapa itu? Nabi ajab Tuhan itu siapa? Yang kepalanya hancur itu siapa? ujar Jibril Haulai alladina datafakalu ru'usuhum Alasuditu mereka itu yang dulu ketika di dunia Koler sembahyang Kepalanya koler sujud koler, sembahyang koler Nah ini Sembahyang tuh ngalih Ulung koler apalagi bersubuh Kalau kini hanyar kawin Ada kan hanyar kawin Angkat tangan Kita urahi Balong Ya nakal orang-orangnya melawan. <tuk> Sembahyang itu memang berat wa innaha lakabiratu illa 'alal khashi'in. Solat itu berat. Solat itu sulit ngalih kecuali orang yang khusyuk. Siapa nang khusyuk? Alladziina <tuk> yauddununa annahum mulaqaa rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusus adalah orang yang yakin bahwa setelah matinya mereka akan bertemu Allah. Kalau kita yakin setelah kita mati kita ini camat ke alahan pada pembakal lagi yang hmm, pembakalnya maaf benar nah kita ini camat sebentaran tapi calon mati imam mati kita yakin bertemu Allah. Kalau kita yakin bertemu Allah kita kadang-kadang meninggalkan sembahyang. Masalahnya kita kadang-kadang yakin logikanya contoh nyamannya kan kadang alih-alih Pian, ya. misalkan ke Martapura pagi jam tujuh. Besok ada Pak Rabu jam tujuh pagi ke Martapura, bangkandaraan Bahelam nggak ada. Kenapa? Septi, apalagi jadi di sini polisinya nggak ada dong, kenapa Bahelam ya? Septi juga. Kenapa tadi ada siapa sih itu? Nah ada polisi. Yakin nggak ada polisi jam tujuh pagi? Yakin ya loh. Karena kita yakin jam tujuh pagi pasti ada polisi kita pakai helm, kenapa kita ujar yakin imam mati bertemu Allah ujar yakin kita setelah mati akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah kenapa kita masih meninggalkan sembahnya berarti nanti kita kena yakin itu aja sudah kita urusan dunia aja takutan helm kamu kau dua lapis helm apa dua lapis ya barang ya pak kita ini wajib bukan sembahyang saja menyuruh anak kita apa hadrasahullah muru asabiyatan ila asinin wadribuhu suruh anak kalian bila umur 7 tahun sampai wajib kita menyuruh ini berapa umur nah sama tahun wajib sudah kita menyuruh sembahyang wadribuhu ila pukul bila kadakon bila umurnya sampai 10 tahun yang mau aku kurang enggak iya ini enak ini mau pulik dari pengajian di ceramah di Darul Falah aja memang nah, kuinten langsung menampilin dengan anak, anak tangkap polisi undang-undang perlindungan anak ujar ulama al-azhar maksudnya pukul di situ bukan arti hakiki bukan maksudnya majazi maksudnya at-tahdib ancam aja ya? ya, anak tuh. bahkan dalam ilmu psikologi kita menang memukul anak inilah maaf pulang. kita memukul anak itu anak kita itu kada bakalan maasi kada bakalan maasi kecuali ini pukul Bila kita sudah mulai memukul anak maka anak tadi kada bakalan masik kecuali dipukul itu secara psikologi itu secara ilmu secara ilmu psikologi anak-anak buka biang belum belajar bang, kuliah ada ilmunya itu jadi maksud pukul di situ ancam ancamnya kayak pak jangan diberi duit nyawa anaknya bilang kada bersubuk kada diberi duit nah selesai ayo bersubuh kak kada berduit kak bersubuh kak sumpayang kak kada berduit kak Nah sembahyang lo, daripada kota-kota kau mencucuk mentol Tadi lo karampok jauh juga mencucuk mentol Bapak dah seribu, mencucuk lima <tuk> Tapi kayak apa kita nih menyuruh anak sembahyang Kita ini menyuruh kayak apa kalau kita jangkara penyembahyang Nah berangkat, ikam kalanggar Darul Falang ingin pemagrib Nah umanya menyuruh, nah abahnya menyuruh Nah, apa? pian jangan anak, Jenang anak ke masjid kelanggar pian jangan nonton TikTok. Tok. Nah abah nonton TikTok nah, nang nonton YouTube sama. Maghrib hari. Jadi kita tuh ujar para ulama lisanul hal mendisani Contoh langsung tuh lebih hebat daripada usuruhan Kita menyuruh, tentu anak menurut. Tapi kalau kita mencontoh, anak pasti menuruti. Itu pasti, saya. Abah pun ada pernah tertinggal besukuh pada lufalah oh ah, abah pun ah. maghrib sempat taruh sembahyang walaupun saudara ke rakaat ketiga eh. rakaat ketiga sudah para salam di depan mana duduk assalamualaikum ya imam hmm. tapi ingatkan pian sembahyang ini kunci segalanya inna awalama awal inna awalama yuhasadu bihir abduh yaumal qiyamah kita kena mati menghadap Allah dihisap pertama nonghisap sembahyang. Bila sembahyang beres diperiksa malaikat sembahyang beres yang lain kan diperiksa lagi. Karena bila orang penyembah yang lima waktu kada tertinggal ibadah nang lain itu nyaman nih kali. Tapi bila sudah nang lima ini kada beres diperiksa zakat, ulang. diperiksa puasanya, diperiksa ini itu segala macam. Jangan tertinggal. Jangan tinggalkan sembahyang nang lima waktu. Jangan tinggalkan sembahyang nang lima ini. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita terapkan di rumah tangga kita, kita jadi pemimpin rumah tangga yang baik. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini, mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat, mendapatkan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tanah ta hadir di sini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jadikanlah langgar ini langgar yang raudhatul min riyadul jannah. Jadikanlah kampung ini, pemimpin-pemimpin di sini menjadi pemimpin yang hebat, yang luar biasa yang dipandang oleh ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami seberatan menjadi hambamu yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Rabbana hab azwajina wa Tura عين وجعل ja'nal إمام imama Ala hadhi niya wa ala kulli niya Din suariha Nabi al